Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Desa semuanya Kali ini kita akan share informasi penting tentang Cara mencairkan BSU 1 juta Dengan bu Burekol Buku Rekening Kolektif Di bank Himbara BRI, BNI, Mandiri, dan tn. Sebelum kita lanjut Bagi Sobat Desa yang tombol subscribe-nya masih merah Silahkan klik tombol subscribe Nyalakan lonceng agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan bagikan kepada sobat desa yang lain agar sobatmu juga cair bsu-nya. Oh ya, saya doakan juga sobat semua dalam keadaan sehat, mudah rezeki, dan sukses dalam mencapai cita-cita. Amin ya Robbal 'alamin, sobat desa sudah penuhi persyaratan penerima BSU 2021, nah, tapi rekening yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan bukan rekening bank Himbara, jangan takut ya BSU-nya tidak masuk. Ini solusinya simak sampai selesai. Nah buku rekening kolektif atau yang disebut dengan bu rekol, ya pemerintah bekerja sama dengan Bank Himbara, BNI. BtN, Bank BRI, dan Bank Mandiri akan membuatkan rekening baru Bank Himbara. Jadi, BSU-nya akan ditransfer langsung ke rekening yang dibuatkan tadi. Buku rekening kolektif ini juga dilakukan bagi penerima BSU yang telah memiliki Bank Himbara. Jadi, jika ada sobat-sobat yang telah punya Bank BNI ataukah yang lain, namun bermasalah pada saat bank ingin mentransfer BSU ke rekening ini. Nah, kenapa? Ya, mungkin saja dikarenakan e, rekeningnya pasif ataukah rekening tidak valid, rekeningnya sudah tutup atau rekening sobat itu sudah dibekukan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita akan dibukakan buku rekening kolektif? Nah, pertama kunjungi situs web bsu.kemenaker.go.id setelah membuat akun sobat-sobat masuk ke menu profil. dalam web tersebut kita akan menemukan status ditetapkan sebagai calon ditetapkan sebagai penerima dan dana bsu sudah ditransfer apa belum nah sek di profilnya ya. nah di laman profil ini juga, kita akan diberitahu info rekening baru yang telah dibuatkan. Nah, seperti ini nih. setelah mengetahui rekening baru telah dibuatkan, sobat bisa berkomunikasi dengan manajemen perusahaan atau HRD untuk mengetahui informasi, jadwal aktivasi, dan jadwal aktivasi rekening baru secara kolektif di perusahaan. Oh ya, sobat. Ya, sobat juga harus tahu nih, dana BSU bisa digunakan jika rekening baru tersebut sudah diaktifasi. Ya, sob, nah, jangan lupa, aktivasi rekening paling lambat: 15 Desember 2021. Nah, gimana kalau lewat tanggal tersebut, rekening baru tersebut belum diaktifasi? Maka, dana BSU akan dikembalikan ke kas negara nah ayo diurus jangan sampai ini dikembalikan lagi ke negara bsu untuk kita yang sudah ditetapkan tidak bisa kita nikmati nah bsu selama penuh syarat pasti dapat ya kan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai wallahu a'lam bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh